Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih di video kali ini di part kedua saya akan membahas tentang lanjutan dari part pertama yaitu tentang pembahasan lengkap tentang telepati teman-teman secara sederhana agar teman-teman bisa paham tentang apa itu telepati dan untuk teman-teman yang belum Nonton di part pertama, teman-teman bisa nonton part pertama karena di situ saya sudah jelaskan banyak tentang apa itu telepati, tujuan telepati, dan tahapan-tahapan yang lain, seperti waktu saat kita melakukan telepati, seperti target atau siapa yang ingin kita telepati, dan posisi pada saat kita melakukan telepati, jarak orang yang ingin kita telepati, dan pesan. Jadi di tahap kedua ini saya akan membahas tentang tahapan-tahapan lanjutan teman-teman. Oke teman-teman kita masuk di tahapan yang eh, selanjutnya yaitu tahapan fokus. Fokus dalam telepati. Kenapa dalam telepati kita harus fokus? Apa sih fokus itu dalam telepati? Fokus itu, pikiran kita hanya memikirkan satu hal dalam satu waktu, teman-teman. Pikiran kita hanya memikirkan satu hal. Kalau di dalam telepati, dalam melakukan telepati, pikiran kita hanya fokus pada pesan yang ingin kita kirim. Teman-teman harus ingat, di dalam telepati, fokus kita hanya pada pesan yang ingin kita kirim kita tidak boleh memikirkan hal yang lain selain pesan. Kenapa sih kita tidak boleh memikirkan hal yang lain? Kenapa harus pesan yang kita pikirkan, teman-teman? Karena di dalam telepati, pesan yang kita kirim melalui alam bawah sadar, teman-teman. Jadi ketika kita telepati, terus kita memikirkan satu pesan, atau kita memikirkan pesan yang kita kirim pikiran kita hanya fokus pada satu titik yaitu pesan artinya di saat itu kita sudah berada di dalam alam bawah sadar kita sudah berada di alam bawah sadar teman-teman ketika pikiran kita hanya pada satu hal yaitu pesan di situ kita sudah berada di alam bawah sadar teman-teman jadi ketika kita telepati pikiran kita jangan ke mana-mana Pikiran kita hanya fokus pada pesan yang ingin kita kirim teman-teman Mungkin teman-teman bertanya kok kita berada di alam bawah sadar seperti itu Hanya fokus kita sudah berada di alam bawah sadar Kenapa tidak seperti orang yang sedang di hipnosis Yang terlihat seperti tidur Dia berada di alam bawah sadar terlihat seperti tidur Pertanyaannya kan seperti itu teman-teman Banyak orang yang bertanya seperti itu Kenapa beda Kita yang Ada di alam bawah sadar Beda dengan orang yang di hipnosis, Berada di alam bawah sadar Kita hanya terlihat seperti orang melamun, Sedangkan orang yang di hipnosis, Yang masuk di alam bawah sadar juga Dia seperti orang yang tertidur Kok beda? Jadi teman-teman Uh, alam bawah sadar yang menurut saya itu ada tiga teman-teman terbagi menjadi tiga yaitu alam alfa alam alfa itu alam dimana kita hanya fokus pada satu titik itu sudah termaksud alam bawah sadar kemudian alam theta itu kita sudah berada di uh, mimpi teman-teman alam yang dimana disitu terjadi proses mimpi Kemudian yang ketiga yaitu alam delta Alam delta itu di mana kita sudah tertidur lelap Dimana kalau dari malam sampai pagi kita tidur tanpa kita mimpi tanpa Tiba-tiba kita bangun sudah pagi Itu tingkat alam bawah sadar yang paling dalam Telepati ini dia hanya berada pada tingkat kesadaran alfa yaitu fokus kenapa telepati tidak berada pada tingkat kesadaran theta dan delta teman-teman di tingkat kesadaran theta sama delta mimpi sama tidur lelap di situ kita tidak bisa mengendalikan pikiran kita Di situ alam bawah sadar dan tubuh kita yang mengendalikan pikiran kita bukan kita jadi kita tidak bisa mengirim pesan di alam bawah sadar theta dan delta seperti itu teman-teman Terus pertanyaannya lagi, seperti tadi, kenapa orang yang dihipnosis itu terlihat seperti tertidur? Sedangkan kita hanya berada di tingkat seperti orang yang sedang melamun. Sebenarnya, orang yang sedang dihipnosis itu, dia juga berada di tingkat kesadaran alfa. Sama seperti kita yang sedang melamun di tingkat kesadaran itu. Hanya saja orang itu dia seperti tertidur karena dia yang dikendalikan Bukan dia yang mengendalikan orang yang menghipnosis dia Seperti itu teman-teman Jadi dia yang dikendalikan dia yang disuruh tidur seperti itu Jadi intinya telepati ini kita hanya berada di tingkat fokus teman-teman Membayangkan satu hal pada satu waktu Teman-teman ada yang bertanya bagaimana sih cara agar gampang fokus Karena menurut dia, dia sangat susah fokus Contohnya seperti begini uh, Saya yakin teman-teman sudah pernah berada di dalam kondisi yang dimana teman-teman sedang melamun Dan ada orang yang sedang memanggil-manggil tapi teman-teman tidak tahu Teman-teman tidak sadar. Sampai orang itu menyentuh teman-teman. Baru teman-teman kaget bahwa dia dari tadi memanggil-manggil, tetapi teman-teman tidak sadar. Saya yakin teman-teman sudah pernah alami hal itu. Ketika teman-teman melamun, terus ada yang panggil-panggil, teman-teman tidak sadar. Saya yakin teman-teman sudah pernah alami hal itu. Kenapa teman-teman tidak sadar? Karena tadi saya bilang, Teman-teman sudah berada di alam bawah sadar Teman-teman tidak menyadari apa yang orang lain panggil, apa yang orang lain katakan Karena teman-teman sudah berada di alam bawah sadar Seperti itu Intinya seperti orang melamun begitu teman-teman Intinya seperti itu di saat kita melamun, kita hanya memikirkan satu hal itu yang kita sedang renungkan seperti itu teman-teman. Sehingga orang lain yang sedang memanggil kita, kita juga nggak sadar teman-teman. Saya yakin teman-teman sudah alami hal itu, itu yang saya katakan, itu teman-teman sudah fokus. Teman-teman sudah berada di alam bawah sadar seperti itu. Jadi eh, bagaimana teman-teman ketika telepati Teman-teman gambarkan pesan Seperti teman-teman melamun tadi Seperti itu Tetapi saya ingin katakan kepada teman-teman Ketika teman-teman ingin telepati kepada seseorang Dan buat dia jatuh cinta sama teman-teman Atau buat dia rindu sama teman-teman Usahakan teman-teman jangan hanya fokus pada wajahnya saja Jangan hanya gambarkan wajahnya saja tetapi buat eh, seperti sebuah cerita pendek Kenapa seperti cerita pendek? Agar pikiran kita tetap mengalir mengikuti alur cerita itu Ketika buat dia jatuh cinta sama kita atau buat dia rindu Kita gambarkan, kita ilustrasikan sebuah gambar seperti cerita Seperti film pendek yang mana orang itu akan jatuh cinta sama kita Kenapa kita harus lakukan itu? Agar pikiran kita, fokus kita tetap mengalir ikut alur cerita yang kita ciptakan itu. Kalau kita hanya membayangkan wajahnya, ketika wajahnya sudah kita dapat di pikiran kita, pikiran kita sudah menangkap wajahnya akan hilang. Karena kalau kita membayangkan wajahnya, bayang wajahnya akan muncul, hilang, muncul, hilang. Karena kenapa? Alam bawah sadar kita, hanya merespon wajah Karena pikiran kita Hanya meminta wajah Seperti itu teman-teman Kalau pikiran kita Meminta sebuah cerita pendek Cerita yang dimana orang itu Sedang jatuh cinta sama kita Alur ceritanya seperti apa Maka pikiran kita terus akan Mengalir mengikuti cerita itu Mengalir mengikuti cerita itu Dan fokus kita akan tetap berada pada pesan atau cerita itu yang sedang berlangsung teman-teman seperti itu jadi usahakan teman-teman eh, buat seperti cerita pendek saya yakin teman-teman bisa eh, fokus dengan mudah intinya fokus itu seperti teman-teman melamun saja seperti itu hanya saja usahakan di saat melamun pesan teman-teman itu terarah seperti itu jadi itulah fokus dalam telepati teman-teman jadi tahapan telepati sebenarnya yang paling inti pada tingkat fokus ini teman-teman dan kalau kita lihat dari beberapa tahapan ketika teman-teman ingin melakukan telepati teman-teman harus tentukan waktu waktu teman-teman harus uh, pikirkan kendala ketika orang itu sedang beraktivitas. kemudian target Usahakan orang itu atau target itu mengenal atau sudah pernah melihat teman-teman. Kemudian posisi, usahakan teman-teman cari posisi yang senyaman mungkin agar teman-teman lebih santai dalam melakukan telepati. Kemudian jarak, teman-teman jangan memikirkan jarak ketika dia jauh atau dekat karena pesan kita akan sampai pada orang yang kita tuju. Kemudian pesan. Teman-teman ketika bayangkan pesan, usahakan buat seperti cerita pendek. Atau teman-teman usahakan gambarkan pesan itu sejelas-jelas mungkin di pikiran teman-teman. Dan fokus usahakan teman-teman, fokus pada pesan, jangan pada uh, hal yang lain di saat teman-teman sedang melakukan telepati. Seperti itu. Kalau bicara kendala, kendala itu bisa terjadi karena waktu. Bisa terjadi karena mungkin kita yang kurang konsentrasi memikirkan pesan seperti itu untuk masalah berhasil dan tidak berhasil ketika kita sudah lakukan sesuai dengan cara-caranya berhasil dan tidak berhasil itu biasanya tergantung target ketika pesan sudah masuk biasanya target itu sedang memikirkan banyak hal dan dia abaikan pesan kita ada juga pesan yang kita kirim sudah masuk tetapi target itu sangat susah untuk katakan apa yang dia rasakan biasanya seperti kita yang sedang jatuh cinta sama seseorang dan kita masih ada rasa malu-malu untuk katakan apa yang kita rasa seperti itu teman-teman jadi teman-teman jangan khawatir pesan yang teman-teman kirim sudah pasti masuk, hanya saja tergantung orang yang kita telepati apakah dia malu-malu atau tidak, seperti itu teman-teman semoga semoga Penjelasan ini teman-teman bisa paham dan bisa lakukan sesuai langkah-langkahnya. Seperti itu. Dan terima kasih untuk teman-teman sudah nonton video-video saya. Jangan lupa kasih saya saran masukkan agar channel saya lebih baik lagi ke depan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari saya, al Masih.